Sebaliknya waspadai jika harga GBPUS di terus bergerak ke atas dan menembus level 1.38348 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.38722. Sekian analisa forex untuk tanggal 1 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.